yo oh, yo yo yo yo yo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Kaiser TV yo yo yo yo oke okay, mas bro bro bro hoi Mas bro subscribe dong maksa banget sih <gulit> <gulit> Kaiser TV Selamat menonton oke okay. hey, teman-teman semua ini ini channel saya ah maaf ini ini konten saya ya. yang pertama ini video saya yang pertama oke okay, terima kasih nanti akan kembali lagi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di geysertv TV. Sisa yang padam jangan sampai kau meninggalkan aku begitu sederhana jadi. Cep teman suara Kau meninggalkanmu Begitu Saat berhenti dirimu Bagi ku Bagi ku Aku Tak bisa nah, <mulakan> <heda cosecam> Nyanya, mes, Aku Wah, wala Nyanyan, Miss Api Aku sungguh masih sayang padamu Jangan sampai kau meninggalkan aku Begitu sangat berhenti dirimu Bagiku bagiku, wah kira-kira jawabannya aku tak bisa meneruskan cinta ini. Ya begini. Leo kerja ya anak ini orang ngedus. orang kok suku harus tiap Allah Terusukurlah Terusukurlah Ma'osuwayai Soge soge Ojo mulai kamera okay. ono meneh. kamera ono kamera, kita apain? Ono bisa. Wongku nggak bos bayai okay, yuk, ngono tahu lagi di yuk.